Assalamualaikum Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Unimas kerana inilah lanjutan uh, daripada uh, program pahantaran balik pelajar daripada uh, Sarawak ke Semenanjung. Hari ini kita ada tiga pengembangan di mana tadi pelajar-pelajar Unimas pelajar ULTM uh, Politeknik uh, Kucing Politeknik uh, Betong dan, dan juga UCSI saya menjawabkan semoga mereka selamat selamat sampai ke rumah masing-masing terima kasih